Pari di sini dan sobat sana. meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi. sobat sekalian, Fahri akan bahas tanaman ini ya, kemarin Fahri posting di instagram dan juga facebook Fahri menggunakan nama, kaladium lindeni banyak yang protes kaladium atau santosoma atau ini sih sebetulnya. dan bagaimana bisa selipun ini dari yang segini, dibutuhkan waktu berapa lama dan apa rahasia perawatannya? Sobat penasaran, ikutin Pak terus ya. Sobat sekalian, jadi pada awalnya tanaman ini dikenal sebagai Caladium Lidenii. Dari genus Caladium, kemudian ke sini berubah menjadi Santosoma lindenii Fahri Amati Dari morfologi tanaman ini sangat berbeda dari Caladium ataupun Santosoma, sehingga sekarang ini dia sudah masuk genus sendiri, yaitu genus Pilotaium dan nama spesiesnya lindeni jadi filotinium atau filotinium lindeni jadi untuk saat ini tanaman ini udah masuk genus sendiri yaitu genus filotinium saat ini adalah namanya filotinium lindeni Sobat sekalian nah ini ukuran yang masih uh, juvenil seperti ini ketika juvenil daunnya memang lebih nero dan nanti semakin dewasa Seperti ini sekalian. Kemudian bisa rimbun seperti itu Bagaimana bisa rimbun seperti itu Jadi tadinya hanya ada Satu tanaman Kemudian dia beranak-pinak dalam Satu pot dan Fahri tidak Perbanyak atau tidak propagasi Jadi Fahri biarkan Paling Fahri hanya ganti media setiap 6 bulan Sekali sobat sekalian dan Sekaligus memberikan pupuk Apa sih pupuknya Dan ini Sampai sebesar ini, butuh berapa lama? Sobat sekalian, dulu Fahri mendapatkan filotainium lindeni yang ini tahun 2017, ukurannya masih sebegini, ukurannya masih sebesar ini sobat sekalian, jadi belum sebesar ini. Kemudian sekarang 2021, berarti sudah berapa tahun nih sobat sekalian, sudah 4 tahun ya sudah hampir 4 tahun baru bisa sebesar ini Fahri menggunakan pupuk apa sih? karena setiap Fahri posting tanaman yang giant, jumbo pasti pada banyak yang tanya pupuknya apa kok bisa besar-besar seperti itu pupuknya yang pertama adalah kesabaran jadi Fahri menghasilkan tanaman seperti ini butuh waktu 4 tahun dari yang segini pertama kesabaran Kedua adalah ketelatenan Ketelatenan yang Sobat perlu lakukan adalah Mengganti media, merawatnya Supaya daunnya tetap bagus Bagaimana merawatnya? Nanti Mari akan tunjukkan tips-tipsnya Kemudian yang ketiga adalah Keuletan dan juga tekad Jadi pupuk yang pertama adalah Kesabaran, kedua ketelatenan Ketiga adalah Keuletan dan tekad keuletan Fahri, Fahri punya cita-cita, radium di ini bisa sangat besar Dan tekad Fahri nggak perbanyak, nggak propagasi Fahri biarkan supaya benar-benar ini Sebenarnya hanya menggunakan media sekam fermentasi Yang Fahri sudah pernah share di video sebelumnya Membuat media sekam fermentasi, itu media yang Fahri gunakan kemudian pupuknya hanya menggunakan pupuk kandang yang sudah fermentasi sobat sekalian jadi pupuk kandang Fahri campur dengan sekam dan Fahri fermentasi sehingga sangat bagus untuk tanaman kemudian rahasia yang lain adalah supaya daunnya berwarna bagus atau murah uratnya jelas dan kontras dengan warna hijaunya dia membutuhkan deep shade atau daerah yang sangat ternawi atau teduh sekali Nantinya sobat menempatkan di tempat yang terlalu terang, nanti warnanya akan pudar seperti ini sobat sekalian, cenderung putih ya Kurang kontras Kalau yang teduh, itu bisa kontras seperti ini, berbeda kan ya sobat sekalian Itu rahasia yang kedua, shady area atau deep shade area Area yang benar-benar teduh Rahasia yang ketiga adalah jangan sampai telat air Plutonium di dalam ini termasuk jenis aroid yang suka atau doyan dengan air meskipun memang sebagian besar dari aroid itu sangat senang dengan air disebab jangan telat ngiram kalau dia telat ngiram, biasanya tangkainya tangkai daunnya akan lunglei seperti ini itu tanda-tanda dia telat ngiram nah kalau udah terlanjur telat ngiram, sirkulasi udara kurang bagus biasanya Penyakit yang akan muncul adalah seperti ini, sobat sekalian. Nah, ini namanya leaf root, atau pinggir daunnya kosong. Ini leaf root, ini juga di sini ada, sobat sekalian. Biasanya yang terserang adalah daun-daun yang sudah tua, ini leaf root. Apa sih penyebab leaf root? Penyebab leaf root ini adalah cendawan atau jamur. Ini disebabkan oleh sirkulasi udara yang kurang bagus, atau bisa karena iklim saat ini yang tidak konsisten. Dari panas tiba-tiba hujan, itu cendawan mudah untuk menyerang kaladium melindungi Tapi biasanya yang diserang, kalau di Fahri itu daun-daunnya sudah tua. Nah, kalau sudah seperti ini, sebaiknya sobat gunting atau... Kunting semua yang terserang dari tangkai daunnya, kemudian sobat buang. Nah, untuk mencegah serangan cendawan leaf root ini, sobat harus rajin menyemprot fungisida ya. Ketika curah hujan tinggi, itu semprot pakai fungisida di atas dan juga bawah daun, minimal seminggu sekali sobat sekalian untuk mencegah serangan leaf root. Karena ketika terserang libur ini tampilannya akan jelek. Biasanya ini Fahri potong di sini. Biasanya ini Fahri potong. Sobat sekalian, mungkin sobat penasaran nih, ada berapa batang filotinium Lideni sih di pot ini? Oke, ya, Fahri berdirinya Jadi ini Fahri agar bayin karena memang dia top view bagusnya top view pak. Ah. Kalau dilihat dari atas itu akan sangat bagus. Kalau dilihat dari samping kurang menarik karena memang yang jadi sorotan adalah kurak daun ini yang menghadap ke atas, sebaskan. Mari berdirinya ini agak berat. Tidak agak, tapi memang berat. Oke. Ini sebaskannya. Oke, coba kita mendekat ke sini. Ini tadinya hanya dua atau tiga tanaman. Mari agak lupa. Dan sekarang sudah beranak pinak anaknya ini sudah sebesar induknya jadi sudah seragam tanamannya seperti ini sobat sekalian nah jadi dia sudah tidak masuk kaladium ataupun santosoma karena memang morfologinya berbeda di Petiolate atau tangkai daun ini berbeda dengan santosoma. Santosoma itu cenderung halus dan ada semacam putih-putih seperti bedak. Dan juga untuk kaladium itu juga halus. Dan biasanya halus kemudian lebih bulat. Ya. Nah ini berbeda. Memang morfologinya berbeda sehingga memang dia masuk di genus sendiri yaitu Philotinium. Bukan Philodendron ya, Philotinium. Pada PT Ulet itu beberapa ada yang Ada garis-garisnya seperti ini Garis hitam Jadi sudah serimbun ini sobat sekalian Nah Jadi tanaman yang pertama dulu ini Sudah panjang kelihatan batangnya ya Kemudian dia beranak-pinak Sampai anak-anaknya ini pun Sudah sebesar Hinduknya Filotainium lindeni Ini ngangkatnya harus dua orang sobat sekalian harus dua orang Kalau sobat loyal Di channel Fahri Orkid Sobat pasti pernah Menonton video Fahri Orkid Tentang Santo Somali Deni Yang Fahri upload sekitar Tahun 2018 Disitu Fahri jelaskan bedanya Santo Soma, Caladium, Colocasia, dan Alokasia. Coba dibuka lagi ya Sobat bisa lihat tuh dulu Sebesar apa dan sekarang sudah selesai Ini dia sekarang sudah genus tersendiri yaitu Filotainium, dan spesiesnya lindenii jadi Philotyium lindenii mungkin nggak masalah kalau menggunakan nama Caladium lindenii atau Santosoma lindenii sebagai nama dagang atau nama jualan ya tetapi untuk nama ilmiah atau botanical name-nya sekarang saat ini adalah Philotyium lindenii dimana semakin sayang dengan Philotyium Sobat sekalian yang sudah punya di rumah Atau yang belum juga bisa dapetin Di bahan-bahan Dan juga sobat sekalian Tanaman yang sehat itu Tidak akan mudah terserang penyakit Jadi sobat rawat baik-baik Kaladiumnya yang pertama tadi adalah Teduh tempatnya, jangan telat air Kemudian nutrisi yang tercukupi Itu bisa dari media Bisa kita memberikan pupuk tambahan Fahri jarang sekali menggunakan pupuk kimia atau pupuk yang disemprot ke daun yang kimia itu Fahri jarang Biasanya Fahri menggunakan pupuk kandang yang sudah difermentasi Dan Fahri taburkan atau Fahri campurkan dengan media Dan Fahri biasanya menggunakan pupuk slow release Yang mungkin sobat kenal dengan merek Osmocot atau Dekastar Nah itu cukup satu sendok teh ditaburkan ke media minimal tiga bulan sekali Atau... 6 bulan sekali itu saja sih perawatan kaladium di dinding yang penting teduh dia sirkulasi udara bagus dan juga karena dia daunnya lebar daunnya banyak sehingga dia boros nutrisi jadi sobat perlu memberikan pupuk kalau pakai pupuk kandang ya 3 bulan sekali ditaburin aja ke media, tapi yang udah fermentasi ya supaya bagus dan mudah diserap oleh tanaman dan tidak panas kalau yang praktis pakai pupuk slow-release seperti Osmocot atau Dikastar jadi gak ada rahasia sebenarnya karena ini Fahri memang peliharanya sejak 2017 tadinya segini mungkin sobat sekalian ada yang belum punya kaladium di Deni mungkin mau dapetin yang harga ekonomis atau yang medium atau yang sudah lumayan besar seperti ini tempat bisa cek di FO FODDAWRAN atau Whatsapp langsung ada di kolom deskripsi sobat sekalian Apabila ada yang belum jelas, sobat bisa tanyakan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di...